Hai, hey, assalamualaikum semuanya ketemu lagi bersama aku Uci dan di video kali ini Uci bakal ngebahas tentang tespek dan seperti kalian ketahui bahwa tespek itu enggak cuman untuk tespek kehamilan aja tapi ada juga tespek kesuburan. Nah, sebelum Uci ngebahas ke topiknya, jangan lupa dukung channel Uci dengan cara like, comment, dan subscribe. Nah, jika channel ini bermanfaat buat kalian semuanya, silahkan sharing ke sosial media kalian. Oke, okay, baiklah. Di sini Uci punya dua test pack. Nanti kita bakal jelasin satu-satu ya, teman-teman. Ini dia. Untuk yang di sebelah kanan Uci adalah test kesuburan atau ovulation test. Atau tespek LH ya, teman-teman bisa lihat. Nah, yang ini, yang ini adalah tespek kesuburan, tapi banyak banget merek yang lain. Banyak banget, jadi kalian bisa carilah mau online ataupun di apotek. Biasanya banyak banget yang jual. Terus, untuk yang ini pasti kalian tau lah ya, ada tulisannya juga tespek kehamilan secara instan, dan itu yang paling praktis. Dan menurut aku, yang paling bagus tespek itu yang ini, jadi dia itu lebih cepat mendeteksi walaupun HCG tingkat HCG dan tubuh kita itu rendah dia udah bisa ngedeteksi dari 20 HCG. Kita ke topik yang pertama yaitu tespek kehamilan. Nah tespek kehamilan itu kalian gunain ketika kalian itu udah tahu kalau kalian hamil ataupun telat menstruasi, kalian bisa gunain tespek ini. Terus kalau misalnya buat kalian yang haidnya itu nggak teratur, juga bisa pakai tespek ini. Kalau misalnya kalian ngerasanya hamil, udah ada tanda dan gejalanya, tapi masih ragu apakah benar-benar positif hamil atau enggak, jadi kalian bisa gunain tespek kehamilan untuk apa namanya mendeteksi kehamilan kalian kayak gitu biasanya kalau misalnya telat haid satu minggu biasanya harus tespek ke minggu berikutnya atau dua minggu lah setelah terlambat datang bulan baru bisa terdeteksi oleh tespek kehamilan dan menurut Uci adalah kalian kalau misalnya tespek kehamilan pasti pada paham semua kan ya? Yang, yang banyak ditanyakan teman-teman di Instagram itu yaitu yang tespek kesuburan. Nah. Di sini Uci bakal bantu dijelasin ke kalian supaya kalian gak bingung test ini buat apa, yang ini buat apa Dan ini udah jelas kalau misalnya kalian itu terlambat haid, curiganya hamil, kalian bisa pakai test yang ini Tapi kak gimana sih Gitu kan gunain tespek kesuburan yang tadi itu karena banyak banget yang masih bingung Nah sekarang Uci bakal bantuin kalian untuk bagaimana cara penggunaannya Oh iya satu lagi kalau misalnya tespek kehamilan ini sama ya sampelnya itu urin kalian bisa tetesin sampelnya di bagian ujung tespek itu sini kan ada caranya ya di belakang bungkusnya itu ada caranya jadi kalian bisa baca jadi sama aja kayak tespek yang ke suburan dia juga punya aturan pakainya jadi kalian enggak usah bingung ini yang ini sama-sama ada aturan pakainya ya teman-teman. Ini yang ini di sini, yang ini di sini. Jadi kalian bisa ngecek positif atau enggaknya itu di lihat cara pakainya ini kayak gitu. Buat test pack yang kehamilan ini sendiri kalian biasanya ngetesnya itu di pagi hari atau di subuh kayak gitu bisa karena supaya lebih efektif hasilnya itu di subuh hari karena ketika kita itu belum makan dan belum minum jadi uh, urin kita itu belum tercampur dengan minuman dan sebagainya kayak gitu jadi masih pure urin yang berasal dari filtrasi dari ginjal kayak gitu nah jadi kalian bisa tes per ini kalau misalnya kalian garis satu berarti masih negatif teman-teman terus kalau misalnya kalian positif berarti kalian hamil nah untuk yang tes per ini mungkin kalian paham ya tapi Beda lagi sama dengan yang okulasi nanti kita bakal jelasin satu-satu. Kalau yang ini kalau test 1 ini biasanya kurang dari satu menit itu udah muncul hasilnya. Jadi aku re rekomendasi banget ke kalian pakai yang ini aja. Ini itu lebih cepat mendeteksinya dan lebih akurat juga. Dan jangan lupa ngambil hasilnya itu di subuh-subuh ya ataupun di pagi hari sebelum kalian sarapan ataupun sebelum makan dan minum kayak gitu itulah untuk tespek kehamilan next ke tespek kesuburan next ke ovulation test strip ataupun tespek kesuburan bentuknya itu sama nanti aku bakal tempelin kayak gini ya hasil dari lh yang uh, lh dari ovulasi nanti kita lihat yang positif itu yang seperti apa yang negatif itu seperti apa kali ini uji bakal bahas dulu apa sih gitu kan masa subur itu, terus apa sih tespek kesuburan itu, dan gimana cara penggunaannya oke, okay, pertama-tama uji bakal ngejelasin dulu apa itu opulasi tes, dan gimana cara mengetahui kalau kita itu dalam keadaan opulasi atau dalam masa subur seperti kita ketahui adalah masa opulasi atau ovulation itu adalah pelepasan sel telur dari indung telur untuk dibuahi sperma nya um, kita harus tahu dulu siklus menstruasi kita itu normal atau enggak normal Nah untuk tespek ini itu buat orang-orang yang um, haidnya itu normal yaitu berkisar dari 21 hari sampai 35 hari untuk mengetahui kisaran ini itu itu dihitung dari sejak hari pertama haid pada periode ini hingga hari haid berikutnya atau di siklus berikutnya gitu Nah, jika menstruasi kalian itu normal kalau dihitung dari awal menstruasi kalian dihitung dari 1 sampai ke hari 14. Nah, di hari ke-14 itulah mungkinan kalian itu sedang ovulasi. Nah, ovulasi ini sendiri bisa maju, bisa juga mundur. Jadi makanya di masa-masa siklus menstruasi itu kita harus testpek terus menggunakan testpek ovulasi tes Bisa berkisar dari hari ke-12 sampai hari ke-16, bisa maju, bisa mundur dari hari, -hari ke-14. Ovulasi ini hanya terjadi 1 kali 24 jam, maka kalian itu disarankan untuk testpek sebanyak 3 kali dalam sehari karena supaya deteksi kayak gitu. spek ovulasi ini yaitu untuk menstruasinya yang normal yang kayak gitu tadi cara hitungnya ya teman-teman dari hari pertama mens hari pertama, kedua, ketiga, keempat sampai hari keempat belas nah untuk populasi ini sendiri bisa maju, bisa mundur jadi bisa ke tanggal dua belas mundur, terus bisa juga maju ke tanggal enam belas dan sebagainya jadi nggak tentu ya teman-teman kalian hanya bisa mengetahui itu dengan tanda-tanda fisik aja uh, sekalian uci bacain aja ya ciri-ciri yang mungkin kamu temukan kalau misalnya kamu itu sedang mengalami opulasi nah yang pertama itu suhu tubuh kalian itu meningkat, meningkat sekitar 0,5 derajat celcius itu tuh di pagi hari ya teman-teman di hari satu atau dua hari setelah opulasi Ciri-ciri ini itu kalian temukan biasanya bangun pagi. pernah gak sih kalian tuh ngerasa pas bangun pagi kok panas banget kayak gitu badannya kayak demam, padahal tuh gak demam kayak gitu. Kemudian yang kedua yaitu keluarnya cairan bening kayak putih telur kayak gitu. teman-teman misalnya kalian bangun pagi, suhu tubuh kalian panas, terus pas pipis kalian menemukan cairan bening ketika hmm. bersihkan Miss V kayak gitu, jadi kalau misalnya kalian tarik Kayak tarik kayak gini Dia tuh kayak mengental gitu loh Kayak memanjang kayak gitu Nanti aku kasih tau deh gambarnya di sini kayak apa Keputihan Tanda kita itu sedang ovulasi ya teman-teman Itu keputihan yang bagus banget Bisa dimanfaatkan ketika kita itu Pengen program kehamilan Jadi kalian disarankan untuk Melakukan hubungan seksual ketika Menemukan cairan ini yang ada Di vagina kalian, kalau saya kalian menemukan tanda-tanda yang yang aku sebutin tadi, kalian boleh menggunakan tes pack ovulasi ini. Nah, bagi kalian buat kalian yang apa namanya menstruasinya itu enggak normal, kalian bisa gunain dua ciri-ciri tadi. Terus kalian kalau saya setelah menstruasi, terus kalian menemukan dua ciri-ciri yang aku sebutin tadi, duh, buruan kalian harus tes pack Siapa tahu itu adalah ovulasi kalian dan harus kalian manfaatkan sebaik mungkin. Nah teman-teman kalau misalnya tes check ovulasi itu garis 1 berarti itu menandakan kalian itu masih negatif atau belum ovulasi ya teman-teman. Tapi kalau misalnya kalian garis 2 terus samar itu tuh udah menandakan hari menstruasi, eh hari ovulasi kalian. Terus lanjutin tuh test packnya sampai kalian itu mendapatkan garis dua yang benar-benar terang Dan itu menandakan bahwa kalian sedang ovulasi atau puncak populasi Jadi itu tuh kesempatan terbesar karena itu 78 persenan lah bisa menghasilkan kehamilan Tapi kalau buat yang menstruasinya nggak teratur tuh agak sulit Tapi nggak apa-apa kalian coba aja siapa tahu berhasil ya kan jadi buat menggunakannya itu Teman-teman misalnya nih kita itu menstruasi Sekarang aku misalnya lagi menstruasi nih Udah hari ketiga Berarti aku itu menstruasinya 5 hari ya teman-teman uh, Jadi hari ketiga 1, 2, 3, 4, 5 Ini tuh menstruasinya udah selesai kan Udah selesai terus kalian lanjut deh Hari berikutnya 5, 6, 7, 8, 9, 10 11, 12, 13, 14 Ke hari 14 Nah sebelum ke hari 14 Kalian harus tespek dulu test pack mundur kalau misalnya kalian itu udah menstruasi dan udah menghitung hari menstruasi kalian sampai hari keopulasi hari ke-14 itu nah dari hari 4 ke-14 itu kalian hitung mundur hitung mundur 14 13 12 terusnya sampai 6 hari atau satu minggu mundur lah kayak gitu jadi kalian mulai test pack dari hari itu kalian tespek sampai hari ke-14 ke-15 dan ke-16 kalau misalnya syukur-syukur di hari ke-14 itu kalian udah menemukan garis dua positif merahnya terang, itu berarti menandakan kalian itu udah opulasi atau puncak dari opulasi gitu teman-teman eh, agar le agar lebih paham, coba kajasin lagi gini, kalau misalnya tespeknya itu garis di cuma satu itu menandakan kalian belum opulasi ya teman-teman kalau garisnya itu yang kedua, kalau garisnya itu samar itu tuh kalian udah opulasi tapi bukan puncak opulasi, baru menuju ke puncak kayak gitu. Kalau garis test tespeknya itu udah mulai rada terang, biasanya agak terang dikit gitu kan, itu tuh kalian belum benar-benar opulasi ya teman-teman, belum benar udah opulasi tapi belum ke puncaknya. Tapi nggak masalah untuk berhubungan seksual ketika udah mendapatkan garis dua tadi, nggak masalah sampai hari berikutnya itu nggak masalah. Terus kalau misalnya yang keempat, kalau kalian itu udah menemukan garis tespik yang merah terang itu menandakan bahwa kalian udah berada di puncak populasi. Jadi kalian boleh melakukan hubungan seksual agar berhasil kayak gitu dan jangan disia-siakan waktu setelah menstruasi karena di masa-masa itu di masa-masa kita menunggu siklus berikutnya itu di situ terdapat siklus yang menandakan kita itu subur jadi harus dimanfaatkan dalam waktu uh, 15 hari setelah kita menstruasi itu dan untuk penggunaan dari test pack ini sendiri test pack population test ini kita gunain sekitar jam 10 pagi sampai jam 8 malam jadi disitu kita bisa ngecek masa kesuburan kita jadi lebih akurat lah gunakannya juga harus 6 hari atau satu minggu sebelum puncak ovulasi seri ke-14 kalian, kayak gitu itu ya teman-teman, semoga kalian paham kalau misalnya kalian gak paham, silahkan instagram aku ya DM aku, tapi jangan lupa follow dulu instagramnya, terus DM aku untuk menanyakan kalau misalnya kalian masih bingung untuk menentukan masa subur kalian apalagi buat yang menstruasnya nggak teratur kalian bisa cek dengan dikasih flow yang biasanya aku gunain juga kalian cobain itu supaya kalian tahu kalau menstruasi kalian tuh normal atau enggak kayak gitu ya untuk menggunakan test pack ini juga sama kayak test pack kehamilan kalian hanya dengan menggunakan sampel urin kalian tetesin atau kalian cerupin dikit kayak gitu dengan batas tertentu kayak test pack pokoknya jangan melewatin batas yang udah dikasih petunjuk itu jadi jangan dilewatkan jangan sampai kelewatan karena nanti hasilnya enggak akurat jadi ikuti aturan secara pakainya supaya lebih akurat hasilnya. Nah bunda, itulah uh, informasi dari aku. Semoga kalian mengerti dengan penjelasan aku. Kalau misalnya kalian nggak mengerti, silakan komen-komen di bawah. Kalau misalnya aku sempat aku balas-balasin, tapi biasanya aku emang jarang-jarang stay di Youtube gitu. Jadi kalau misalnya kalian ada pertanyaan, silakan DM aku di Instagram aku. Insya Allah aku bakal cepat jawabin Tapi berdasarkan urutan ya teman-teman Karena ada juga yang lain yang tanya karena... oh, Itu aja video aku kali ini Semoga bermanfaat buat kalian semuanya Dan jangan lupa dukung channel ini Supaya aku semakin semangat Untuk uh, ngebantu kita semuanya Untuk mendapatkan informasi tentang kehamilan uh, Tentang program kehamilan Tentang Makanan, minuman, obat Dan sebagainya yang bisa untuk menunjang Kita program kehamilan yang bisa kita coba coba lah Kayak gitu So, sampai ketemu lagi di video uci selanjutnya Bye bye